Oke okay, kembali lagi bersama motor Motovlog. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin video ini si project motor ini. Tapi baru lanjut sekarang karena ini dia Dekalnya baru jadi. Gue baru mau pasang dekalnya Kemarin sih gue baru masang ini doang sih. Spakbor depannya gue ganti pakai KTM 85. Terus sama pasang engine guard bawah. Sama tinggal ganti knalpot nanti. Cuma nantilah knalpotnya baru belum belum apa belum gue pasang. Gue mau pasang ini dulu sekarang. Dekal, beres pasang dekal, baru nanti kita pasang knalpot. Terus sudah kepasang semua dekal, baru nanti kita tentuin warna velgnya mau pakai warna apa. Karena gue kalau mau nyari warna velg yang pas itu, gue pasti nungguin dekalnya beres dulu. Dekal, jadi udah dekal kepasang semua, baru gue tentuin warna velgnya. Karena nanti pasti bakal kelihatan kalau decal udah kepasang. Pasti bakal kelihatan warna velgnya, cocoknya warna apa? Sekarang kita ke tukang stiker dulu kita pasang decal. Cuma nggak usah dicuci ya motor, soalnya Bandung lagi musim hujan. Kita pasang atau cuci dulu? Cuci dulu atau pasang dulu? Nggak tau ya. Takutnya nanti hujan lagi kalau gua cuci anjir. Soalnya Bandung lagi musim hujan. Paginya panas. Yang ke sorenya hujan ya, lanjut jadi sana aja lah. Tuh kelihatan, Cimindi ini mau ke arah Cimindi. Kelihatan tuh macetnya. Pasti di bawah jembatan ini macet ini, nggak mungkin enggak Setelah memutuskan dengan seksama, akhirnya ya gue cuci dulu motornya. Karena kotornya nggak kira-kira itu mau dipasang dekal nanti kotor lagi bodinya karena gue ngeliat ke atas tuh kayak langit cerah gitu lagi cerah ke sana juga cerah gak ada tanda-tanda warna hitam mendung kayak gitu jadinya gue tambah yakin dekalnya udah gue di sana di tempat stiker cuma ini gue di tempat cuci dulu gue cuci dulu biar bersih pas dipasang dekalnya ini udah kepasang ya git guard semua tinggal kenal pot cat velg nah gini dong kalau gini kan bersih enak. Dia ya. ganteng, mau ya. beres. Kalau tadi kotor, pisan Jangan terlalu bersih, Pak. kasihan nanti yang punya seneng. Udah, mari kita jalan, kita pasang dekalnya. Kayaknya nanti behel sama stop lampnya ini gak bakal gue lepas Soalnya saya kebolok pakai ini, kelihatannya cocok. Kan jarang-jarang ya, kan? Supermoto make behel barang kayak gini sama. Stop lem yang ada spakbornya tuh ada sih, cuma ya jarang gitu. Pokoknya gak bakal gue lepas, kayaknya kayaknya. Tapi kalau pas dilepas cakep ya udah gue lepas. Aduh, macet cok. gila sih macetnya kayak gini Cok yes panas janganlah hujan Cok udah nyuci motor soalnya abis ini gua pulang gua cuci yang biru lagi aja kotor jadi mumpung cerah mumpung panas jadi gue cuci semuanya tapi ya gua gua jamin sih pasti besok bakal hujan besok karena Bandung begitu nanti hujan-hujan terus nih hujan apa? nanti hujan terus-terusan nih selama seminggu misalnya eh selama empat hari misalnya nanti seharinya itu panas seharinya itu panas terus dari pagi sampai ini nggak hujan nanti besoknya lanjut lagi hujan jadi gitu terus dikasih kesempatan sehari buat nyuci motor sama hujan mau nyuci motor Sok silakan sehari tapi besok hujan lagi akhirnya anjir macetnya enggak kira-kira cok sampai ke pelosok-pelosok pun macet hanya itu di depan macet di depan dari sana macet dari situ udah bersih ya kan kalau bersih kayak gini kan dipasangnya enak Nih, ini gue bakal gue copot Karena cakep luknya kelihatan kalau pakai ini Jadi ya gak akan gue copot ini mah Oke, langsung aja kita mulai pasang Ini klotokin dulu deh kalau lamanya tangan. <tuh>. Oke, tangan. Nih, kalau stripping yang tipis-tipis kayak gini nih Biasanya harganya 200-300 ribuan 200 ribuan lah Tipis, pisan Ini mah jelek beda sama yang ini nih kalau yang ini mah tebel banyak tebel, ini bahan dekal yang premium cuma premium harganya cuma 650 ribu biasanya tuh kalau premium tuh harganya 800 ribuan 800 sampai 1 juta lah ini apa nempel cuma di diteros harganya cuma 650 ribu yang bahan premium jadi buat kalian yang mau bikin dekal Buat trail, super motonya nih. nih. Jadi, buat kalian yang mau bikin decal trail atau super motonya, bisa langsung aja ke Dirt Garage Nanti gue taruh Instagramnya sama kontak adminnya, WhatsApp adminnya. Jadi, di deskripsi video seperti biasa. Jadi, buat kalian yang mau order decalnya kayak gini, bahan premium harganya cuma 650 ribuan. Kalau yang bahan biasa, yang paling tipis itu 300 ribuan. Kalian bisa langsung aja cek nanti di deskripsi video atau di kolom komentar gue taro info ordernya oke okay. gini. ini udah polos sebelah ya nah jadi ini udah bodinya udah dikelotok semua dekalnya udah polos nih putih bodinya ini spakbor baru deh itu dekalnya kita lihat dekalnya <tuh> nah tumben kan desain dekal gue polos kayak gini nggak nah, apa apa sih pengen nyobain aja polos lagi karena gua, motor gue, motor gue semuanya pakai vektor-vektor, jadi sekali-sekali gue pengen nyobain yang polos. Ini gue kenapa gue pilih warna biru? Karena gue penasaran kalau warna biru dipaduin sama warna orange itu cakep nggak? Karena kan nih motor kan warna rangkanya orange, jadi sama gua dikasihin warna orange, sama warna putih juga karena bodinya ini warna putih. Nih, sengaja gua kasih warna putih biar dia nyatu sama bodi. Soalnya kalau kalau bodinya warna hitam gue kasih warna hitam tapi karena bodinya warna putih ya gue kasih warna putih ini decal gue desain sendiri hasil gabut ya. ini. ini bagian spakbornya. ini bagian bodi belakangnya penasaran nanti udah kepasang hasilnya kayak gimana jadi untuk dekalnya ini harganya yang tadi gue bilang 650 ribu Udah dapet bahan yang premium Kalau yang bahan biasa ya 200-300 ribuan Tergantung ukuran motornya Kalau semakin besar motornya semakin mahal Jadi buat kalian yang mau order langsung aja Nanti cek instagramnya di teros grafik Atau bisa langsung whatsapp ke adminnya Nanti gue taruh whatsapp adminnya di kolom komentar Atau enggak di deskripsi video Oke okay, gue penasaran nih nanti kayak gimana sih Hasilnya kalau udah kepasang Kita tungguin aja Ini lagi dibersihin bekas-bekas lemnya pakai bensin biar nempel pada putih but when successful to be because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing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 be guys beres pasang udah beres nih Ini kalau gue pasangin Velg biru cakep kayaknya nih. Velg biru kayaknya kalau orange. Oren juga cakep sih, tapi kayaknya lebih cakep warna biru, deh. Velg biru, terus cover jok kasih warna oranye apa birunya. Soalnya kalau hitam dia kayak beda sendiri gitu. Udah sih, ini paling nanti tinggal gak. Kita ganti knalpot, terus velg ganti biru. Atau di repaint lah, sama cover jok ganti warna oranye atau biru kalau ada. Di rumah ada sih, kalau orange sih agak susah kalau orange. Kita bawa dusnya juga kalau warna biru sih agak banyak carinya gampang cuma kalau cover oranye kayaknya rada susah sekarang kita langsung balik nanti keburu hujan lagi jadi uh, kemarin banyak yang nanyain mana video yang 1.50, yang gas gas 1.50 kok belum belum apa, belum apa muncul-muncul ya karena dekalnya juga ini baru beres jadi gue belum ripen repain, repain karena gue nunggu decal dulu Tadinya gue mau cat velg warna biru Cuma Ah takut birunya beda nanti sama warna biru dekal Jadinya ya udah, gue tunggu dekalnya kepasang dulu Baru gue tentuin nanti warnanya Sama yang 250 juga kan Yang gas-gas 250 juga kan lagi di restorasi Lagi gue bersihin semua Gue detailing terus gue Cat semua bagian-bagian yang udah kotornya yang udah jelek. Kayak kaliper semua gua cet. Sekarang lagi proses cet. Tinggal nunggu kering, udah terus kita rakit. Yang gas-gas 250. Jadi tadinya gua mau ganti warna yang gas-gas 250, gua pengen ganti warna biru, cuma ah motor gua yang satu udah warna biru. Ya udah gua tetap jadi pakai warna merah aja. Nah, terus yang ini gua jadiin warna biru orange biar warnanya cerah gitu karena kan motor gua dua-duanya warnanya semua gelap cowo. dekalnya gelap semua, anjir. hitam abu jadi aku ya pengen cobain warna dekal yang mencolok gitu biar hidup gua lebih cerah juga warna dekal gelap semua motor gua nanti kita lanjut lagi videonya kalau misalnya gua dari pen velgnya kalau ganti velg anjir harus bongkar terus bawa ke tukang ban cabut setel lagi pasang ban lagi ribet aja kalau cat mah paling ya tinggal dikempesin aja bannya langsung cat nggak bisa sih. nanti biasa naruh di dirinya goblok itu nah sana naruhnya lahir lain waduh waduh waduh iya sarung tangan bisa jalan sendiri aja lain ya guys ini aja aja jauh aja mikiran naon ayin goblok aku ngebut naruh sarung tangan sendiri lupa sendiri aja ini nah ini udah beres, tadi habis benerin spakbor ada kolam renangnya udah ini mah tinggal naik velg biru, tromol kayaknya pengen orange sih tromol, cuma kayaknya velgnya aja yang biru, warna tromolnya tetap warna orinya, karena kalau warna oranye juga, tromolnya nanti kelihatan terlalu ramai. oke, okay, jadi cukup sampai sini aja untuk video pasang dekalnya, projectnya nanti kita lanjut lagi kalau velgnya udah ganti warna ditunggu nanti videonya, kameranya udah mau habis, baterainya See you next video. tell me that I'm never gonna